Melukis adalah hobi saya sejak 8 tahun yang lalu, yang kemudian saya tekuni menjadi pekerjaan saya sampai saat ini. Saya telah mengikuti kurang lebih 10 pameran lukisan, baik lukisan pada media kanvas, ataupun watercolor on paper. Karena kecintaan saya untuk berbagi ilmu dengan orang lain, saya juga pernah mengajar seni lukis di Dharma Bangsa International School. Kali ini, saya juga rindu berbagi dengan teman-teman semua. Saya Aulia Elna Zain, dan inilah rangkaian series watercolor saya bersama Great Edu.